Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa <tuh> <tuh> man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha saqiton 'alaqah. Wa man desawani wong asbaha iku tangi esuk sapa man. Dhahola tegese manjing sapa man di sabahi dening kowe iso. Wong li umuri dunya marang urusan dene kowe haziran kok susah. Tangis mikir utang mikir rote duniyo itu berarti fakot asbah. Mohon teman-teman gaji sopoman usaha khitan wong sing ora seneng. Kalau boleh, kata saya, bon kabel menuju nih. Oh, kaya tangi turu semut mikir duniyo berarti sakitan. Kalau boleh, berarti kenantang. pengairan nantang begini karena ajaran lo dulu. Meskipun rambut ajaran dengan dulu guru jamu terus, boleh cerita begusu mereka asbahah aloko kok susah perkorot berarti deh net gusu nem aku sepanaku, dan kalau suwon sana, sampai ngaku-ngaku, kalau tahu kok Sambalnya sendiri isian gue pengairan, gue nggak tau rasa senang punya. Masalahnya ngopi semua final. Masalahnya sambalnya gue TV, love TV. Aku gambar gue gambarin, senang. Senang berkorok gambarin, gak berkorok pengairan. Udah terus niki sering ini sombong nih, sering saya katanya gue gak akan kalau itu pakai, kalau dari kene iki karepku ja urup kan merko tanggo sekakean dadi orang ora cukup go nyaur opo iki mbo moki tanggo opo sing kowe sempet ben kowe ku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran kowe saung semet kowe ku wong elek dadi seneng ngenteni guji suap wis penting tau seneng tau ngopi tau subuh pokoknya urip ning donya ku happy napa waktu sanak pangeran tako, kau tahu seneng dengan itu. gusti, nate, nate masalah. aku, sawangan pangeran salah kelola, salah salah pilih. misalnya kau mikir pangeran, Yusuf rongsong ngono maslahati yus ngeneki, pokoknya maslahati yus, mas ngeneki, cilengi lengi, pokoknya pulau suwon, gue piai rokade ade sampai lu tau seneng ade, mus mu piai carani, gue sampe ya, ya sampe tengok cewek nopo, masih ya, ketemu ade anas, anas bin malek bi ade, jadinya umar, umar nih gu, napi nati tulang tunggak lama ya anas nih gu, umar gu pas, tulanan mano karom lagi kira-kira mati, Tiap ketemu Nabi dewasa, Ya Umar ma'ruf alam Nabi ketemu, "Ya Umar alam." Ya beliau sering mengutip hadis inna Allah, jahren, min khiyari umati kauman yat khaku jahran min saati rahmatillah seumben umatku singapek termasuk umatku pilihanmu umatku kauman yat khaku jahran min saati rahmatillah nak buyu gw anter-banter pergi sangking yakinnya jembari rahmatnya Allah jadi gue kusus bener oh banterin porus bener <było> <ść> yang kedua, saya kira benar, saya berpengar nangis, yang nangis itu di perkara nangis, biasa, -nangis. sering nangis, Karena malam dobat, no. <tuh>, Nak, gue, spinter, spinter banget. Di Dewi'an ada, nabi Anu nangis berdua dia ada, mau ngau nabi Anak duyumalah. Ini penting kultorakan karena kwi ibnu Abbas ketika anak santri-santri neng duyum kesak yang protes karena kasrohuk doh itu mitu kalau duyum kakehan itu marai hati mati itu kabel amak nafsiri kui duyum neng umurit jumia. Tapi nak duyum itu mergopuas aturane ompong itu malah jadi wah. Masyur. Nabi nate khutbah. Sangking kayu, mimbar, Nabi Nabi itu, yaminan Nabi Khutbah kan Nabi Nabi kan saking kayu Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi kan Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi goyang Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi ku Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi wal ardi ala dih, wal bakhri ala dih nabi ku yatama, yatama yalu yaminam masyid sampai saat ini sejak awal masa ibn marjit anak itu udah mulai mundur wah ini tidak rupa berkoro dari so, ya. sahabat itu yang ada kacauan semua dengan nabi itu sampai hatta nakula laytahu sakitun biro sulit nanti terus-terus nombor ini Pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin Wong ten nyifati duwe semangat wong nyifati pangeran. Mulane nggae mobil seri baru, HP seri baru. Nyifati wae komroco, bar nyifati pangeran kok dingin Itu ya, kan geblek tenan. Kok aku yakin sampean jadi wali kuwador. Cara niku gaya niku wis ketara, ora wali wis ketara. Melu salah nyifati dhuwe semangat, nyifati Allah itu dingin Nek nah, wali kok ora ngono, nek nyifati kok Allah semangat. Yes nobo, semangat. Sangat semangat ya nganti goyang bu yang bu guy. yang bu sampai sohabat seni sof awal meriasa kitun dua Birosulilah. Jangan jangan mimbar ini nanti kubur, nanti rubuh. Karena bu yang bu nabi. Nami bar saat ini kan pokok-pokok tuh, pokok tipe kayak apa, terus pues. <tif> gak masalah. Nah. Ini penting kualitornya. Makanya Mas Yurud ada seorang hudalet di masjid zaman Sheikhina Ali, terus jadi. Jadi, Amirin Muhminin dan Kufa, Siti Nadin dan satu-satunya Amirin Muhminin yang tidak ada di cincin tapi kita mungkin Makanya, Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang muda legbeda tujuh masjid, jadi tahanin rokok. Wih, rokok! Wow, panas. Ini semua yang dilakukan rokok, raga kalau mungkin bukan rokok. Jadi tadi seru, dosakuin rokok itu, koh dosakuin rokok. Tinali si di parani, plereni, para, plereni oleh Mubida. Atau ciizu an wasi makhluk binis oh, nyifati podo makhluke ge gegeren. Ke nak nyifati sing geger nyifati sing gawe roko. Mesti nyifatin roko kok nganti dua shot, kok ana sing iso lolos. Sing dah satu pengeeran, roko tetep makhluk, nyifati makhluke kok geger Artinya kita ini biasa saja melihat rokos, mlebue mlebu ae, arep makhluk metu ora ben tros. Ya. Tros biasa. Mas. Karena nrakai saya saya tidak pede. Bukan sekali-kali ngaji jadi orang lain, jawab waras Saya tidak pede. Ngerokok panas, ukur sani, Allah, bos, ngerokok hebat, ngerokok hebat, ngerokok hebat, ngerokok hebat. Ngerokok hebat, kita hebat. Ngerokok hebat, ngerokok hebat. Ngerokok hebat, ngerokok hebat. Ngerokok hebat, ngerokok hebat. Ngerokok hebat, ngerokok yakin Ngerokok hebat, ngerokok hebat. Ngerokok hebat, ngerokok hebat. Ngerokok hebat, ngerokok Kalah sofa sembaga lah terus kalah laut alamuna, terus malah pas, pas latar wun aljasi, pas ilmu neto ilm al jakin, pas wayai, latar wun aljakin, pas wayai belum pulau kok, <tos> drop. Begini maksud ulongnya tadi, samben kudu yakin begitu. Ini jawin aku, nerokosin coyok ngono dah saat ini, kalau kalian ini malih. Nerokos yang koyok ngono dah sate jareni songok pun kulit bersisik diganti menaik pun uwal belia dulu ada usularan nih pondro tapi ini kan tiang gitu kafir tiang mukmin sing ngobong pondro pun nabi wa inna narolam tak tul asaros suci sebagian riwayat wa inna allah harro manar antak tulah asaros suci besudhi manaroh cara alilah kok itu diman nerokoiurai somangan asaros suci Uwes we kudu iman. mangan asaros. Nah, no, no, anak Abdi.